semua kali ini kita akan mencoba menggambar dengan tema latih di kuku saya lihat begitu viral dengan tema latih kita akan mencoba mengajarkan gimana tutorial bersama saya bosan di rumah berkreasi bersama saya awalnya saya mencampurkan gel nah kita gambar wajah latih lebih kurang begini dan hidung kita bebas ya. pencampuran warna berkelas itu bebas. Hai, kita cepat berjalan sebentar Tiga timpa-timpa masukin puluh lima, mesin puluh 30 detik sampai 60 detik terus lima, lima puluh lima, lima puluh benernya melukis itu tidak jauh beda dengan kita makeup wajah kita sendiri itu kita berkreasi gimana kita tap tap, tap. terus kita shading kasih doing yang mana mau ditonjolin semua sama menurut saya Ya, ya sudah selesai kita tinggal tegang lagi warna-warna yang mau kita tonjolkan ya, bagian nah, nah, kita masukin lagi ke dalam 30-60 terus kita terakhir itu top gel nah, terus, ya. sudah selesai ya